Mari belajar kita kali ini. Kita akan membahas behind the scene dari iklan stop motion untuk produk liquid terbaru di Areal yaitu Cielo, yang saya kerjakan bersama tim saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zabul Fikar Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di program Mari Belajar Belajar terus, tanpa henti Di channel Zaki Zulfikar Production Bersama saya, Zaki Zulfikar Jadi di program Mari Belajar ini Kita bakal ngebahas tentang tutorial Tentang tips Dan sampai tentang behind the scene produksi foto video Mungkin kedepannya kita di Mari Belajar Akan berkembang untuk belajar hal-hal yang lain Cuman sekarang kita fokus dulu untuk produksi foto video Karena bidang ini yang saya geluti selama ini Terus, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan video-video seru dari channel ini. Dan jangan lupa, kalau teman-teman suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman yang lain biar kita makin banyak belajar bersama di sini. Langsung aja ke pembahasan, seperti yang kita udah singgung tadi di awal bahwa kita bakal ngebahas tentang behind the scene iklan Produk Liquid ya, eh, VRL, nama produknya Cielo, produk baru, jadi ini produknya. Jadi saya diorder order sama yang punya brand ini bahwa dia pengen bikin beberapa video promote dan foto-foto untuk di IG mereka. Nah mereka datang dengan beberapa konsep video, cuman saya bakal ngebahas BNDS scene yang sekarang ini tentang Video yang saya kerjain itu stop motion. Nanti kita bakal melihat semua hasil seluruh editing videonya yang udah ada tulisan-tulisannya, yang udah ada lain-lain halnya uh, di akhir video. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Nah ide konsepnya sendiri mereka datang ke saya itu mereka punya ide bahwa uh, si produk ini kita ambil jadi pakai top angle gitu produknya muncul gitu e, kayak ini kan rasa strawberry nah strawberry strawberry dan cookies cookies slay jadi kita itu ini e, ada produk rasanya itu ada slay ada strawberry ada cookies kekuatan produk ini di cookiesnya makanya mereka itu pengennya si cookies nanti ngelilingin si produk ini Uh, udah itu keluar dan di sebelahnya itu ada Slay udah itu ada stroberinya hanya sesimpel itu sih, cuman Jackie masih itu bahwa gimana kalau kita kasih tambahan bukan video bukan stop motion, di ending hero-nya itu kita bakal bikin packaging produk secara utuh uh, di slow motion dengan kita puter jadi ngeliatin ini packaging produk baru dari VRL itu. Dan alhamdulillah disetujuin. Makanya langsung uh, kita langsung garap seperti yang udah kita omongin. Jadi kita setting dulu nah, uh, kita bikin kayak table top table top gitu. Jadi kita uh, simpen di bawah uh, yang jadi meja itu adalah akrilik, akrilik putih terus kita itu nggak mulai stop motion itu dari meja yang kosong akrilik itu nggak kosong tapi saya punya konsep bahwa mendingan karena ini stop motion stop motion itu kumpulan foto-foto yang kita gerakin untuk jadi video jadi kalau video kan 24 frame per second itu halus banget ya hasilnya cuman kalau stop motion pemahaman saya bahwa biasanya saya pakai untuk stop motion itu 10 frame per second jadi untuk satu detiknya kita punya sekitar 10 framean jadi kita harus hati-hati nih, perpindahan barangnya atau perpindahan produk yang ada di meja itu harus hati-hati. Makanya saya ngambil kesempatan, mendingan kita bikin ending stop motionnya dulu deh. Kita setting dulu ending stop motionnya, kita ambil ending stop motionnya kayak gini dulu, setelah udah beres, baru kita ambil nih. Kita gerakin satu-satu, satu gerak dikit-dikit foto, gerak dikit-dikit foto, gerak dikit-foto, gerak dikit-foto. Setelah itu, nantinya kita di-editing yang biasanya adegan itu kan harusnya dari awal ke akhir. Cuman proses syuting ini dari akhir ke awal. Kita bisa ngakalinnya di video di-editing itu dengan tools reverse. Jadi kita beresin dulu, udah itu kita reverse. Setelah itu kita benar-benar bikin adegan yang untuk adegan hero lah. Kalau di iklan ini adegan yang paling uh, bikin bikin apanya ya. Kalau saya biasanya bikin adegan hero itu yang uh, paling geregetnya lah. Nah sini kita bikin benar-benar kita pakai setting blue screen. Kita setting blue screen karena kebutuhan biar backgroundnya kita bisa ganti dan kita bisa uh, bikin lebih menarik lagi backgroundnya. Nah, kita pasang si produk ini dengan packagingnya itu di tripod. Karena saya belum punya alat yang untuk muterin ya. Kan ada alat yang untuk muterin produk secara otomatis. Cuman saya ngakalinnya, saya pakai tripod. itu si si produk, dus produknya itu dibolongin. Dan kita puter produk itu. setelah puter, kita setting ke slow motion. Nah, jadi di stop motion itu Itu, itu ya ribetnya benar-benar kita harus detail Kita benar-benar harus ikirin dulu step by step gerakannya Karena kita bermain setiap gerakan Ganti udah itu kita jepret foto Untuk bikin frame gerakan sedikit Kita jepret nah, cukup sekian video kali ini Seperti janji saya Kita bakal tayangin hasil iklan yang udah kita garap Dengan tim Kalau teman-teman punya saran atau kritik jadi kritik dan saran tulisin aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada masukan-masukan e, untuk kita bikin apa, tulisin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel Zaki Dutrikar Production dengan cara subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.